Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Elisa Fitri dari kelas 11 TAV1 Di sini saya akan menjelaskan hasil dari program Arduino yang telah dibuat Setelah program yang sudah masuk dalam Arduino Serta rangkaian tersusun dengan benar Masing-masing LAN akan menyala pergantian setiap 0,5 detik sesuai program yang dibuat Dalam program LOW dikatakan mati dan hik dikatakan hidup pada led pertama dan led 10 akan menyala bersamaan dengan warna merah setelah 0,5 detik led kedua dengan led yang ke-9 menyala bersamaan dengan warna hijau lalu setelah 0,5 detik bergantian lampu led ketiga dengan led yang ke-8 akan menyala bersamaan dengan warna oranye Lalu, setelah selang 0,5 detik, bergantian lagi dengan led keempat dan led ke tujuh akan menyala bersamaan dengan lampu berwarna biru. Kemudian, berganti lagi setelah selesai waktu 0,5 detik, led yang kelima dengan led yang keenam akan menyala bersamaan dengan lampu yang berwarna putih. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Hasil dari program Arduino yang telah dibuat setelah program yang dibuat dalam HP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.